Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara Dalam undang-undang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih Menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru adalah seorang pahlawan dan tanda-tanda kepahlawanannya terukir pada keberhasilan semua orang-orang besar yang kita kenal. Banyak ilmu dari guru kita yang tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ilmu-ilmu tersebut telah membuka jalan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita gunakan. Jika muncul sebuah pertanyaan apa yang terjadi pada dunia apabila tanpa seorang guru, apakah akan menjadi pribadi manusia yang baik dan cerdas? Tentunya jika di dunia ini tidak ada seorang guru, tanpa seorang guru manusia tetap akan menjadi pribadi yang cerdas, tapi dalam kecerdasan yang berbeda. Misalnya, hanya secerdas layaknya seorang manusia primitif. Mari kita ingat kembali pengertian guru. Apa yang dimaksud dengan guru? pengertian secara umum guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik mengajarkan suatu ilmu membimbing melatih memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik hal ini dapat kita definisikan bahwa guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu mendidik mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut tetapi dalam hal ini seorang guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal tapi dia juga sebagai pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya dengan kata lain bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun moralitas tujuan seorang guru bukan hanya menciptakan siswa dan siswanya menurut pandangannya tapi mengembangkan siswanya yang mampu menciptakan pandangan mereka sendiri berhasilan Anda saat ini dalam meraih sebuah prestasi adalah kemenangan bagi guru yang telah berhasil mencetak seorang manusia yang sejati. Seorang guru akan selamanya menjadi guru setiap pribadi manusia, meskipun seseorang telah melupakan ilmu yang pernah dipelajari dari mereka. Bahkan meskipun seseorang telah melupakan wajah dan dan jasa mereka. Ketahuilah bahwa ilmu yang kita peroleh dalam dunia pendidikan atau ilmu yang kita dapat dari kita belajar di sekolah, Apabila kita hargakan berapapun harta Anda tidak akan dapat menebus semua jasa-jasa guru Anda dengan uang Dan seorang guru tidak mengharapkan balasan jasa pada muridnya Jikapun memang ada ini hal manusiawi namun tetap tidak akan pernah sebanding dengan jasa dan ilmu yang kita dapat Para guru akan merasa telunasi jasanya apabila melihat sebuah prestasi yang dihasilkan murid-muridnya dapat mencapai apa yang ia cita-citakan Oleh karena itu jadikanlah guru-guru Anda sebagai orang terhormat sehingga guru-guru terbaik datang kepada Anda dan ilmu-ilmu terbaik datang kepada Anda. Setiap keberhasilan yang kita raih bermula dari jutaan tetes keringat para guru dalam memberikan kita pelajaran terbaik. Ingat! Dan simpan kata-kata ini dalam diri kita. Bahwa orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Seorang guru adalah seniman, dan kecerdasan yang ada pada diri kita pun tentunya itu adalah hasil karya seninya. Sebuah karya seni yang berpikir dan meraih hal-hal besar. Jadi tanamkanlah rasa berterima kasih pada mereka para sang guru yang sampai saat ini pun masih tetap berkarya untuk menciptakan generasi-generasi masa depan. Siapapun yang menyimak video saat injunjung tinggi mereka parah Guru yang sampai saat ini tidak ada hentinya berjuang tanpa Kenal lelah untuk meregenerasi masa Depan melalui cikal bakal generasi mendatang dengan tangan Jiwa dan raga mereka Ulu yang bertebaran dan tak kita kenal dapat menyatu dalam pikiran kita Sebuah negara tidak akan tumbuh besar dan berkembang Jika guru di negara tersebut tidak tumbuh besar sebuah negara tidak akan sejahtera jika guru mereka tidak sejahtera kehebatan sebuah negara tergantung kehebatan guru mereka guru memiliki peran penting dalam pendidikan adapun peran guru adalah sebagai berikut sebagai pendidik yaitu orang yang mendidikan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai pengajar yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya Sebagai pembimbing Yaitu orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai tujuan pendidikan Sebagai motivator Yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya dalam belajar Sebagai teladan Yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya sebagai administrator, yaitu orang yang mencatat perkembangan para muridnya. Sebagai evaluator, yaitu orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didiknya. Sebagai inspirator, yaitu orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki suatu tujuan di masa depan. Dan lain-lain, selain hal tadi banyak sekali peran-peran seorang guru dalam dunia pendidikan, tidak hanya dalam mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga sebagai panutan bagi anak didiknya. Hormatilah guru, meskipun ia lebih muda dari kita. Karena semua ilmu yang kita dapatkan dari mereka adalah ilmu yang akan sangat penting bagi hidup kita. Temulah guru-guru kita yang telah menjadikan kita sampai kita seperti saat ini, dan ucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka. Sampai saat ini dunia pun masih memerlukan generasi yang cerdas Dan para guru sedang berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Guru-guru kita sampai saat ini masih berjuang mati-matian agar para generasi bangsa di masa depan bisa memahami ilmu yang sederhana